Dan bunyiku guriku dengar, ya Tuhan, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar, maka jiwa. Atas nama Yesus aku selalu bersyukur Ku memuji dikau selalu dalam bersyair Di atas gunung yang tinggi aku tetap merendah Di dalamnya jurangan engkau selalu ada Maka jiwaku selalu ada untuk memujimu Sampai nanti selesai sudah tugasku untukmu Ku tetap memuji kau tetap kumuliakan Upamu kan tetap pada itu <laughs> oh, oh. <laughs>